Na cinta Selamat percaya bersama Tuhan dan lebih besar tidak ada yang tak mungkin bila kau Aku takkan Terima Jalan-jalan yang asing bagiku Aku takkan takut Aku takkan gentar Karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku Dan tidak ada rancangan yang salah Semua yang terjadi di dalam hidupku Di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerahMu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas dan izinMu, Tuhanku Apa yang kau perbuat? di dalam hidupku berterima semua sebagai anugerahmu ku bersyukur Tuhan untuk semua lalu besar tak ku Kau sangat Thank you. Mau bernyanyi bagimu Tuhan Dan berjalan terus sampai di garis akhir Bersama dengan engkau Menyenangkan hatimu Tuhan I'm no. Makin berdiri nama Yesus Muka surga katak of your grace I am here because of your